Pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan kelasmu Menantikan kami Guruku tersayang Guru tercinta Tanpamu apa jaringanku aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hal Guruku terima kasihku